ya Allah ini orang setiap kali datang ke saya dari sekian surat-surat yang ada di Quran orang ini milih saya jika orang ini hafal saya tidak ngefek ke dia untuk tidak disiksa maka mendingan saya tidak termasuk kalau terangkan ya. uh, tentu masyur sekali ya, diantara yang difahami semua ulama bahwa Quran itu bisa mensafaati ya. masyur sekali bahwa Quran itu bisa mensyafaati. Bahkan syafaatnya Quran itu bedanya dengan syafaatnya Nabi adalah syafaatul Quran ini menghalau atau menghadang orang biar nggak sampai kena adab. Tapi kalau syafaatnya selain Quran itu yang sudah kena adab diambil dari adab itu. Nah, dalu niki kulau kepengen matur tanggungan sedanten karena niki lami sekali saya kaji bahwa malaikat malaikat sinten mawon. Itu juga kena konstitusi aturan fikih. Jadi kalau kita sebagai manusia wajib menghormati orang hafal Quran, enggak boleh nyadu wong hafal Quran, enggak boleh ngidoni wong hafal Quran. Maka malaikat juga kena aturan yang sama. Karena dia malaikat ini termasuk makhluk yang mukallaf, makhluk yang kena tatanan Allah Subhanahu wa taala sehingga Rasulullah s.a.w. da'wah surat tabarok disebut Al-Munjiyah al waqiyah surat yang bisa menyelamatkan yang hafal dari siksa kubur pokoknya singkat cerita ada orang itu fasek mungkin ya layak disiksa pas sampai disiksa malaikat surat tabarok muncul menjelma sebagai seseorang kalau kamu menyiksa orang ini berarti menyiksa saya terus kata malaikat Anti mingkalamillah ya, rujuknya memang perempuan karena surah, surah itu dari mu'anas karena ada taknya. Anti mingkalamillah kamu ini termasuk kalamuwah. Wana akrohu musa ataki. tentu aku enggak berani menyiksa kamu. Ya, terus kata, terus berdebat, berdebat, kata malaikat, ini orang enggak bener, ini orang fasek. Saya harus mukuli dia, Kata surat tabarok, fasek-fasek, ya aku ini. Enaknya ini ya, nyeksu aku. Wah, debat. Karena nggak ada mahkamah konstitusi, terus soal hasil, terus malaikat bilang gini, "Ya sudah, kita lapor kepada Allah SWT." Lapor, akhirnya surat itu, surat tabarok ini cerita ke Allah, ya Allah, ini orang setiap kali datang ke saya, dari sekian surat-surat yang ada di Quran, orang ini milih saya, yang dipelajari ya saya, yang dihafalkan juga saya. Ini kata surat tabarok kepada Allah. Jika orang ini hafal saya tidak ngefek ke dia untuk tidak disiksa, maka mendingan saya tidak termasuk kitab saya tidak termasuk Quran saja. Wong jadi Quran orangnya Fatiqin. Terus kata Allah, lho, kok emosi kata Ya, harus emosi dong Gusti. Masa iso, jadi Quran kok kehirsanya Fatiqin saya ngapal? Terus kata Allah, sus, sus, pek, pek, nasi, aman aman. Nah, makanya terus banyak orang ngapalkan surat. Tapi ya, ini sekaligus ijazah nih. Untuk meradam kemarahan malaikat, itu Apal surat, syukur-syukur, apal 114 surat. Oh, ini malaikat Sinten Mount pun kena. Ini. cukup, apal tabarok sehingga adatnya orang-orang Jawa selain apal Yasin itu apal tabarok Nah, saya itu lama sekali mempelajari bab ini. Ternyata di antara pokoknya itu satu, karena malaikat itu kena aturan. Oke, enggak imut, guys. Malaikat itu juga kena aturan jika orang hafal Qur'an itu haram disadui kita haram menghinakan maka malaikat juga kena aturan tidak boleh menghinakan orang yang hafal Qur'an dan Alhamdulillah di banyak surahul hadis hafal Qur'an itu maknanya tidak harus hafal semuanya orang boleh hanya hafal tabarok boleh hanya hafal wakiah itu kalau kamu hafal betul surat ini juga bisa berdiri sendiri mensafati anda kayak ini surat tabarok beliau matur kepada Allah SWT redaksinya gini inna fulanan amida ilaya min baini fata'allamani wa jadi dari sekian surat yang ada di quran orang ini selalu milih saya ya Allah jadi gampangannya surat abarok saya diprioritaskan orang ini kok saya dingin-dingin saja ketika mau jenengan seksa ini nggak fair apa gunanya saya sebagai kalam sebagai kalam ya Allah kemudian tidak ngefek kepada orang ini akhirnya pas hasil sama Allah surat tabaruk diberi hak syafaat Makanya akhirnya semua ulama Ijma' yang bisa mensyafaati Itu adalah satu Quran Dua Rasulullah s.a.w Ketiga orang-orang soleh Dan seterusnya Tapi yang penting dari ngaji ini adalah Bahwa malaikat tuh kena konstitusi Makanya saya punya ijazah Untuk jenengan, malaikat itu bisa diteror Sama tenang saja, malaikat itu bisa diteror, bisa dibully Masyur itu dicerita Nurul Jolam karangannya senawawin itu Sayyidina Ali Sayyidina Ali yang bahannya Habib Ali ini Sayyidina Ali bin Abi Talib ini. ya jadi Rasulullah kita tahu punya menantu yang top alim alamah namanya Sayyidina Sayyidina Ali itu yang menusuh jadi dia itu iseng kepengen roh Umar itu berdibik bergauh mangkel, wong gak neng doanya anggar wong tau disentak yu. kepengen roh Umar disentak wong gak usah uri-wuri penyentak wong walhasil Sayyidina Ali ketika Umar wafat beliau berdoa ya Allah sabri kasef supaya ngerti Umar sing ngono anggur wong disentak iwan gak nyentak mungkar nakir, mu itu dok tujuannya, nah, karena Sidin Ali itu orang yang luar biasa, walhasil dituruti bek Pengiran Kaso, Waso melihat mungkar nakir datang itu matanya kaki drilloli kayak apa panci yang menganga, oh seru, Umar baru bangun dari kubur, Sidin Ali punya ingin melihat kalahnya Umar betul, niatnya itu ingin melihat kalahnya Umar ternyata Umar tersinggung, langsung berdiri hei malaikat kamu itu harus punya akhlak, kamu tahu saya siapa? saya ini temannya kekasihnya Allah yang diadalkan temannya bukan dia jadi bolehlah neror malaikat itu boleh, kamu tahu saya ini siapa? saya ini temannya kekasihnya Tuhan kekasihnya Allah kancane Nabi Muhammad itu panik mau nagir anak terus matur Allah, ya Allah ini ada orang yang saya satiror malah saya diterror. Siapa dia? Umar temannya kekasihmu. Kata Allah, ya kowe yo sing di akhlak sidikmu sampai kanjani Nabi gitu. Semenjak itu terus sopan, enggak mungkar Tapi Sayyidina Ali gagal melihat Umar kalah. Padahal cita-citane ke pirro Umar terus kali-kali kalah. Jadi ada sekian cara untuk untuk apa kalau dibahasakan untuk meredam alaikat masyur, ada ulama alim alamah pekerjaannya mengajar tauhid, mengajar tauhid mungkin tauhid primbon sampai tauhid apa. Ketika meninggal sama malaikat masih ditanya marrebuka, mana buka dan seterusnya. Imam Malik datang, hei malaikat ini guru tauhid, sauripuripi mulang tauhid, kira tau mulang nggak takut sentuhkan mulang, sendiri sendiri sopan. Ya sudah sudah, lu usah tanya, lu usah tanya Jadi cerita seperti ini mungkin. Orang lain boleh nggak percaya Tapi itu mudawwan Dibukukan di beberapa kitab Dan saya percaya itu Karena secara umum kaidahnya adalah Ala inna la wa lahum Tetap lahumul busro Fil hayati dunia fil akhir Hanya kalau wali itu mengalami ketakutan ketemu mungkarnakir Berarti dia tidak punya busro fil akhir Padahal para wali ini dijamin Punya busro Mendapatkan gembira di dunia Juga mendapatkan gembira di akhir artinya kalau para wali ngalami, ditanya nakir, setiap takut apa mana saya bayangkan ke wah itu adalah umul jadi, ini, makanya nyaman, nanti kalau ditanya nakir, merebuka, saya guru tauhid ngajar di kutsiah kelas 6 nah, harus jelas saya kalau ditanya juga gitu, saya guru minhajul abidin, ngajar di khabib alih nah, minhajul talibin, nah, harus jelas kalau pak najib lebih gampang, ketua menoro <laughs> lebih gampang lagi, nggak apa-apa. Kalau karena malaikat itu ternyata mukallaf, mukallaf itu kena aturan hukum, nggak boleh dia selonang-selonong, kena aturan hukum. Makanya Taala la al Quran, Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di Quran. Kalau orang hafal Quran sampai mati, artinya dia membawa Quran, dan artinya apa? Malaikat kena aturan, tidak boleh melecehkan orang yang membawa Al Quran. Tiga surat abarak gak terima, ini orang ini hafal saya, kalau kamu mukulin dia kena saya tapi ini orang fasek, tapi saya di situ. kalau mukulin dia kena saya akhirnya kompromi terus konsultasi biar Allah akhirnya dibenarkan surat abarak ya terus ini sudah clear ya, lolos ya, karena akhir lolos Barokah surat nomor. abarak mungkin-mungkin buat yang dites malih, tidak dites malih, dredak, lirak, liruk, ribet tapi saya percaya itu, saya tidak bisa membayangkan ketika Qur'an disifati Rasulullah SAW bahwa Qur'an itu syafa'at memberi syafa'at, kemudian itu tidak ngefek